Oke, sekarang kita tuangin susu kental manisnya. Oke, sekarang kita aduk. Sekarang kita buletin ya, guys. Nih aku udah buletin satu. lagi di channel buku harian apa sekarang aku mau bikin bola bola coklat nih ini bahan bahannya ada susu kental manis ada uh, kueh mari ada blender manual dan ada seres yuk langsung aja kita mulai nah sekarang aku mau bikin bola bola coklatnya sama teman adik aku namanya siapa rio tapi sebelum mulai itu jangan lupa I like, komen, subscribe. Pertama aku mau uangin ini dulu. We, mari. Ini dia kita masukkan ke blendernya. Dan ini yang udah di buka ininya. Hati-hati ya ini tajam. Suka. ini kayak ini ya kayak obi dirinya bikinnya mau agak banyak, Oke, okay, sudah. Segini juga cukup. Nah, segini juga cukup, guys. So, sekarang kita mau tutup. Ternyata mau tutup. Ini, cukup, cukup, cukup. Halo. Ininya harus agak, ya, kencang, ya. harus agak kencang. Bisa. Tariknya harus agak kencang. A few moments later. Oke. Jangan sekarang. kita ambil besoknya. shop, ya. udah halus tuh, lihat. Oke, sekarang kita tuangin susu kental manisnya. Tangan, pakai tangan tapi tangannya nanti pakai plastik kayak gini nih guys Oke okay, so sekarang kita aduk sekarang kita buletin ya guys ini aku udah buletin satu ini terakhir oke okay guys, ini dia sebelah so, bola coklat kita. Ini ada yang gak pakai seres, ada yang enggak. Soalnya aku lebih suka gak pakai seres, guys. Kita coba, kita coba. mama kamu gak makan? sekarang ya, aku suka so, coklat. ya, Ah jangan Tung. Tung. itu dia resep bola-bola coklat dari kita Simple dan rempong kan. oke okay, sekian dulu video dari kita. jangan, jangan lupa, lupa like, comment, like, dan balik lagi di channel buku harian lavanya dan kakak ketutupan yuk ketutupan enak itu masih dimulai apalagi yang ketutupan sih guys aku Mungkin lagi ada lagi aku juga mau dipijik lagi sih. guys oh ya yeah, guys